Oke, okay, welcome back to my channel. Jadi kita akan belajar mengenai persiapan Objective Structured Practical Examination atau USP blok struktur tubuh manusia ya. Nah, di mana? Nah, ini praktikum karnaliof struktur. Yang pertama ini kita belajar mengenai anatomi komparatif, dimana kita akan mengetahui tujuan praktikum ini untuk perbedaan regio uh, manusia kodok dan kelinci ya. Ya, sebenarnya secara etik kita pilih hewan karena tidak menimbulkan uh, penyimpangan etika ya. Nah, ini intinya terapi uh, sama dengan manusia ya. ada pembagian kalau di kodok itu regionnya ada kepala, terbungkus maupun ekstremitas. Ini sama kayak di Osaka kemarin ya. Jadi kan ada kasus trauma pada torak ya badan itu terungkus, ada nah, dari kepala maupun di ekstremitas. Nah, yang kalau di tutorial kemarin kan trauma abdomen ya, abdomen itu sebenarnya gabungan dari torak dan terungkus ya. ya. ini morfologi bentuknya harus dihafal ya. kaput itu kepala, ekstremitas sangat gerak ya, terungkus badan. ini teknik ngapalnya memang kita dari foto ini kita print, nanti kita Uh, foto yang tanpa nama ini kita beri manual ya, seperti yang kakak lakuin ini. Jadi dicoret, pakai uh, pen ini. Ya. Ada red light uh, ventral side ya. sebenarnya ini yang dari dorsal. Bagian dorsal. Kalau yang ini tadi dari bagian ventral ya lawannya. Oke, ini tahap tapnya Jadi ada tahap di seksi itu kita angkat kulit dulu ya dan persep untuk sampai standum ada ya kubis tulang kemaluan, oke ke anterior berarti ke depan ya, ya ini belajar bahasanya, jadi kita harus tahu semua arti artinya ya kalau kalateral ini maksudnya menjauhi sumbu tubuh ini sumbu tubuh yang tengah tengah ya sampai ke ekstremitas ke alat gerak ya ini dari uh, simpisis ya ke posterior ke belakang juga posterior belakang pokoknya seksio dipisahkan ya sekat bening ini dan dinas intersection nama lainnya ya. Jadi itu struktur tendon, jaringan ikat. Jadi dia akan meng, mengikat membuat kantong-kantong adalah kantong ventral lymph sac ya, lymph ini lim limf untuk alat uh, kekebalan tubuh ya. Jadi ada dia bagian ventral di depan sama di bagian lateral. Dan juga ada ototnya itu rectus abdominis dan eksternal oblik yang terlihat dari Foto ini ya. Kemudian ada organnya ini. Nah ini ada jaringan lemak yang kekuningan. Kemudian uh, ada posisinya Liver ya dari hati. Kemudian ada dasar mulut Nah ini kalau uh, struktur visera ya visera ini ada jantungnya jantungnya. Ini kalau kodok dia cuma dua satu ventricle tapi sudah sama-sama dua atrium ada pembungkus juga perikatnya, selaputnya, ya. kemudian ada livernya ini dia warna coklat tua ini, ya ada lobus kanan dan kiri, jadi dia di bawah dari core ya, dimana core ini di mana cornya di tengah-tengahnya. Kemudian di bawah hepar ini ada lambung ya, gaster Di bawah gaster ada uh, sebenarnya kelanjutannya dari usus ya. ususnya itu dan intestinum tenue dan krasum. Ya. Tenue yang dibagi menjadi duodenum, jejunum dan ileum. kalau krasum ini khusus besar ya. Dia akan um, terus ke rektum yang tampak di struktur ini sebagai pelebaran dari intestinum krasum. Dan ada organ-organ tambahan seperti pankreas dan juga ovarium yang samar-samar um, di gambar ini. Ya, kemudian kalau hewan yang Selanjutnya menjadi praktikum ini ada kelinci ya. Oryctolagus cuniculus. Ini taksonominya. Dia termasuk ke mamalia ya. Hewan penggarat. Nah, ini yang tampak kalau dari foto ini ada kaput ya, kepala, abdomen, perut, porak juga. Dan juga ekstremitas sangat gerak ya. Nah, ini kalau dari bagian dorsal dimana punggungnya diletakkan? Di bawah. Jadi ini ada mata, nanti Kemudian hidung, leher, cervical. Ligamen, ligamentum falsiform ini pengikat hepar, Dimana nanti dia berdekatan sama diafragma sekat antara torak dan juga abdomen. Lalu ada omentum di abdomen ini lemak. Oh ya di dada tadi ada pectoralis tendis nama ototnya. Torak. Kemudian ada nictitating membrane ini selaput seperti kelopak mata. Oke kemudian kalau dari sternum diangkat kulitnya itu ke forceps ada gunting kulit dari bagian anus ya atas. Ini ada tampak otot externoblique, latissimus dorsi ya. Kemudian pectoralis mayor ya. Lalu lapis tipisnya ini cutaneous maximus dari linea alba. Linia alba ini suatu line itu artinya garis nah alba itu berwarna putih garis putih yang melintang di membelak perut menjadi kanan dan kiri ya nah ini organ yang bisa terlihat sebenarnya ada jantung ya paru dan liver lambung usus limpa spleen nah ini ciri khasnya kalau jantung sudah seperti manusia nih dua atrium dua ventricle kalau paru itu lobus kanan kiri sudah lain kalau abdomen ada Intestinum, Gaster, hepar. Intestinum ada tenue, kerasum melebar menjadi rektum. Heparnya ada lobus kanan kiri. Ada warna coklat tua ini.